Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dulur kita jalan-jalan di pasar siporo, Jawa Pasuruan. Nah, di pasar sipore ini cukup banyak mitra jalan, barang bekas. telur-telur yang sekarang ini melihat dan di pasar Soekorjo ini pun hari besarnya itu hari Kamis hari Kamis hari besarnya jadi monggo, para gali telur-telur yang ada di luar Pasuruan, luar meta Pasuruan, kalau main ke Pasuruan, mampir ke Pasar Sitorjo karena di sini menyajikan banyak aneka-aneka keunikan yang para pedagang jual. Ini. dan yang selanjutnya, nah ini mungkin orang sebagian seluruh orang Sukorjo, banyak yang tahu siapa pak tuh ya ini. Hmm. Hmm. ini dia serba lima ribu juga ada di sini. ini dulur tadi tinggal pilih Nah, kita harus pandai-pandai mencari ya, dan aneka warna permainan pun juga ada nah ini semua ini barang-barang bekas tapi masih layak dipakai jadi panggila dulur-dulur dari luar kota Pasuan ingin berkunjung ke pasar Sukorjo Uh, mungkin hari yang tepat itu pada hari Kamis karena hari Kamis itu hari besarnya Pasar Sukorejo. Uh, sebenarnya di sini ini uh, tempat jualan sapi, jualan sapi. Yang sekarang masih belum diizinin dina diganti dengan wahana nah, burung pun juga ada kita tinggal pilih nah ada satu burung yang paling unik kelinci juga ada yang nah, ini... Dan tidur malam melek. Pedagang ayam pun juga masih tradisional. Semuanya ada di pasar seperti bunga pun juga bunga-bunga. Nah, yang paling kita kemari ini dia. Salah satu keunikan dari pasar Sukorejo peninggalan kerajaan. <susuk> peninggalan kerajaan ini. Dan ini juga ada orang-orang yang jual bibit bibit apa itu? cabai, cabai, cabai. semua lengkap di Syukurjo semuanya lengkap kita tinggal pilih ada nah, yang jual baju jaket semuanya PL tapi masih banyak laksa kita tinggal pilih mungkin orang daerah super jodoh nah tahu naya kami di sini cuma harus nah, kamiskan nah ini dia Iya. Iya. Iya. yang kita kami Oke sampai di sini dulu video kami. Bila mana video kami ada salah kata atau kurang jelas dalam berkata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya jangan lupa untuk di subscribe channel kami agar supaya terus berkembang karena subscribe itu gratis. Oke okay, sampai di sini dulu nantikan video kami selanjutnya.